Good afternoon, selamat sore, Halo. Uh, how are you Rafiq, how are you? Hello, how are you Rafiq, are you okay? I'm good Okay, uh, how are you Sansa? Okay, Sansa, are you on the way? Are you on her way? Something? Sansa di jalan ya? Atau di luar? Oke, kalau di luar nggak apa-apa ya. Uh, please communicate through uh, through uh, through chat, yeah. I think it's fine. Jadi komunikasi lewat uh, chat apa chat di ini nggak apa-apa ya. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. Ade adek-adek, sebelumnya nanti kita bahas seperti janji Mas Bakti kemarin. As I promise, uh, we are going to learn about uh, directions, ya. Yeah. Oke, okay, nggak apa-apa, Sansa ya. Sansa perhatikan ya. Uh, Oke, okay, uh, nah saya perhatikan sambil nunggu yang lain dulu ya. Uh, Mbak Gina uh, yang lain bilang ya kalau Mas Bakti sudah di kelas gitu ya. Dibilang di grup. Nanti siapa tahu uh, apa, siapa uh, Fatan dan teman-teman ikut uh, masuk. Oke, okay, uh, nah teman-teman ya. Oke. Okay, uh, pagi hari ini kita belajar petunjuk arah ya. Makanya judulnya kemarin apa? Direct direction. Artinya petunjuk petunjuk arah kemarin, kita sempat bicara tentang arah mata angin. Ya, arah mata angin, kalau utara bahasa Inggrisnya apa? Utara bahasa Inggrisnya apa? Halo, depannya N utara. Oke, okay. North. Oke, okay. good. Sunshine ya North, kalau selatan. Or, kalau selatan. Oke, okay. good ya. Yeah. Oke, okay. uh, bacanya bagaimana? Sekali lagi, bacanya bukan South, ya, tapi South. Ya, ingat bahasa Inggris, kalau ada OU di tengah itu dibaca AAU, mostly kebanyakan, karena tidak semua ya. Not everything, ya tidak semuanya itu dibaca. Oh, uh, sorry, au ada beberapa yang, tapi kebanyakan dibaca au. Jadi, bacanya gimana? South, ya, south. Oke, okay. kalau timur, timur apa? Kalau timur bahasa Inggrisnya apa? Timur bahasa Inggrisnya is ya. Kalau Barat, okay. Kalau Barat West. Nah ini ya, ini arah mata angin ya. Kita sudah pernah ngomongin kemarin ya. Ada North, South, East, West. Ya, ada North, South, East, West. Kemarin kita sudah belajar juga arah belok kanan, belok kiri gitu ya. Untuk teman-teman ya, uh, ya bagiannya tolong diingatkan ya. So, soalnya ini kita belajar ini apa? Uh, speaking. Jadi nanti kalau Uh, apa? Kalau kecepatan sama, sampai ya? sama didik, sama kata yang nggak masuk nanti agak ini jadi diusahakan masuk ya. Oke, lanjut ya. Ada North, North sorry, South, East, West. Ya, ini ya, berarti kalau misalkan ada Jawa Barat gitu bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau Jawa Barat gitu gimana, teman-teman? Ada di Java West atau West Java yang benar yang mana? Java West. West Java, ya. Rafid, ya. west itu di de, di depan ya. Anu apa? Arahnya itu di depan. Berarti kalau Jawa Timur bagaimana? Is Is Java. Kalau Jawa Timur is is Java. Kalau Sumatera Selatan? Sumatera South apa South Sumatera? Sumatera South atau South Sumatera. South Sumatera besar saja ya. Jadi ingat-ingat ya adik-adik. Kalau dalam bahasa Inggris itu beda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kepalanya itu di de di depan. Contoh ya. Eh kepalanya itu di belakang. Contoh ya. Eh, apa eh, anak? Sini eh, aja deh. Eh, anak laki-laki. Laki-laki ya, anaknya itu laki-laki ya. Pintar, anak laki-laki pintar. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Anak laki-laki pintar. Anak laki-laki itu bahasa Inggrisnya apa? Depannya B. C. Depannya B. Boy. Boy. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? Pintar bahasa Inggrisnya apa? Smart boy. Smart, Smart boy itu kan, maksudnya adalah kalau bahasa Inggris diingat baik-baik ya, apa, kepalanya itu kata bendanya itu pindah ke, pindah ke, apa, ke belakang. Nah itu kan, di sini ada anak, ya, ada anak di sini, kemudian di sini boynya di sini, tuh kan, ketuker kan, posisinya kan, nah yang apa? Yang ini pindah ke, ke sini. Nah, namanya adjektif. Nanti lain kali kita balik lagi ya materi adjektif. Jadi uh, untuk Pak Afid nggak apa-apa. Nanti kita ulang lagi dari awal ya materinya. Jadi Sanja sama teman teman yang juga bisa ngikutin. Ya, walaupun Sanja apa Rafid gabungnya di tengah-tengah. Nanti kita bisa bisa belajar bareng lagi. Tapi dengan buku yang berbuku yang berbeda. Nanti kita belajar pakai buku yang beda lagi. Nanti mas seperti ada banyak buku. Oke. Okay, uh, Tadi ya ada north, south, east, west. Kemarin kita sudah belajar juga nih nah, sambil nunggu yang lain ya. Kita kemarin sudah belajar kalau lurus bahasa Inggrisnya apa? Go. Go straight. Ah good. Go straight. Ya artinya lu lurus. Belok kiri. Depannya t. Go turn. Bukan go turn tapi turn. Turn kiri apa kiri kiri bahasa inggrisnya apa left nah turn left kalau ada kata turn left itu artinya belok belok kiri kalau belok kanan apa berarti belok kanan berarti apa turn turn right oke bagus saja ya turn turn right nah. nah kalau putar balik kemarin gimana kalau putar balik kemarin sudah kan waktu belajar masih ingat enggak? Putar balik. Jadi kalian tuh misalkan salah jalan nih, kemudian apa? Gitu, dibilang sama ininya putar balik gitu. Apa? Kemarin masih ingat enggak? Ada yang nyatu enggak kemarin? Atau ada yang masih ingat enggak? Enggak enggak apa-apa sih, yang jelas ingat aja. Apa? Putar balik? Balik arah? Turn uh, turn around. Ya, turn turn around. Ya, artinya apa? Putar, putar balik. Ya, kalian pernah nggak sih muter gitu? Pernah ya. Apalagi kalau dulu pas belajar naik sepeda itu kan pasti putar-putar gitu ya. Itu namanya turn turn around. Ya. Oke, coba go straight atau atau go go ahead. Boleh. Dua-duanya itu boleh. Go ahead atau straight. Itu artinya apa? Lu lurus, ya. Kalau misalkan uh, belok kiri turn turn left, belok kanan turn turn right ya, Berarti left itu artinya apa? kiri. Kiri bagus. Kalau right? <tongan> kanan. Oke, okay, good ya. Turn round, itu putar balik. Nah, gitu ya, ini ya. Nah, sekarang Adik-adik seperti jadi kemarin Mas Bab. seperti kemarin kalian kemarin sudah ini ya, menjelaskan beberapa arah di di apa di sekitar kalian. Kemarin kalian sudah bisa lurus, belok kanan, belok kiri gitu sudah bisa ya. Oh iya, kemarin ada ini ya. Ada ada kata gini, Mas Bakti ngasih apa? Ada kata gini, until. Artinya apa kemarin? Masih ingat until? Sebelum. Bukan sebelum, until itu se sampai Sampai, sampai, ya, until itu artinya sam, sampai, ya. jadi kalau misalkan go straight until most, artinya apa, go straight until most, lurus terus sampai, sampai apa, most, apa itu most, bacanya bukan mosque well, lo ya, apa ini? Until mos artinya apa? Sampai sampai masjid ya, mos. Ingat bacanya bukan mosque ya. Kalau ada apa? Kalau ada orang tua atau misalkan kakak kalian yang bilangnya mosque itu salah. Yang benar bagaimana? Mosk. Ya, mosque. Ya, Karena itu diambil dari bahasa bahasa Arab ya. Mosque. eh uh, kemudian ada be before kemarin mas berarti ajarkan before kalau before itu apa Se -be sebelum sebelum bagus kemudian ada af after kalau after apa Sete setelah setelah ya, jadi misalkan go straight before uh, sorry go straight after uh, go straight after the shop artinya apa lurus terus setelah, setelah, apa namanya toko, nah toko shop itu toko. Nah hari ini lah adik-adik kita akan belajar tambah vocabulary lagi ya. Nanti kita belajar ini speaking ya. Oke, okay. nah sebelumnya kita lihat peta dulu. Ya. Kita lihat ini. Nah ini bukunya Mas Waktu ya. Dulu dipakai buat ngajar seumuran kalian juga. Nah kemana apa artinya direction? What does it mean direction? Apa artinya direction? Masih ingat enggak A. Arah. Direction apa tadi? Arah ya. Arah ya. Direction itu artinya arah. Jadi kalau Where is the direction to uh, ini? Where is the direction to your school? Artinya apa? Where is the direction to your school? ke manakah arah ke sekolahmu? Bagus ya. Jadi kalau nanti misalkan sama gurunya, sama, sama siapa gitu, kalau sudah besar ditanya What is the direction? Berarti artinya apa? Kemanakah A? arah? Ya. Oke, okay. ini ya. What is the direction? Ya. Oke, okay. let's belajar ya. Oke. Okay nah sekarang kita latihan dulu ya coba nanti kalian jawab pakai yes atau no kalau misalkan belum yes kalau sudah no gitu ya coba nanti silakan dijelaskan juga kalau memang memang ini memang ini ya memang perlu perlu penjelasan ya nah, coba yang pertanyaan pertama ini ya have you ever got lost artinya apa lost ada yang tahu lost artinya di, hilang atau tersesat have you ever got lost coba Rafiq. Yes or no? Pernah nggak Rafid kesasar gitu? Pergi kemana gitu? No. Enggak? No ya. Oke. Berarti uh, kalau pergi ini terus apa? Uh, tahu terus jalannya di mana gitu ya? Iya. Ya oke okay, ya. Good. Berarti jawabnya no. Oke. Okay, good. Kalau nggak pernah jawabnya no. Jawabnya gini, profit ya. No, I have, I haven't. Gitu coba ya. No. No, I No, I haven't. Good. No, I haven't. Nah, jadi kalau nggak pernah. No, I have. No, okay. I haven't. Ntar masuk tulis ya di kolom chat ya. Nah, jawabnya gitu. No, I. No, I haven't. Kalau sudah berarti jawabnya yes, I. I have. Artinya apa? Ya, saya su sudah atau saya pernah gitu ya. Oke. Okay. Oh, ya Sanza nggak bisa mic on ya. Oke. Okay. Lanjut berarti. Ini cuma latihan aja. Oke, lanjut aja ya. Nah ini beberapa ada kosakata baru nih. Adik-adik. Bentar ya. Di sini ada barbershop. Artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Barbershop. What does this mean? Apa itu barbershop? Sering kan kalau kalian pergi ke, apa, pergi ke mana gitu di pinggir jalan ada tulisan barber gitu. Apa sih artinya barber itu? Coba, teman-teman. Jangan takut salah loh ya. Kita ini dulu. Nanti Mas Bapi apa? Latihan speaking ini kita latihan vocabulary dulu ya, kosakata. Apa itu barbershop? Nah, tempat cukur rambut bagus atau tempat pangkas, pangkas rambut, sama aja ya. Cukur rambut, pangkas rambut itu sama aja. Barber, barbershop. Kalau di jalan itu biasanya yang warnanya apa? ada warna apa? warna merah, putih sama biru, itu kan yang apa yang di pinggir jalan itu loh, yang biasanya warnanya itu ada ada kayak lampunya gitu ya, merah, putih sama biru itu untuk apa? Barber, barbershop, artinya tukang tukang cukur. Nah, nomor dua ada kata landromat. Landromat, apa itu landromat? Landromat itu artinya Tempat laundry. Apa sih laundry itu? Sorry sorry ya, salah ketik ya. Laundry. Apa itu? Yang bawah. Laundry. Ada yang tahu nggak adik-adik? Laundry. Di pinggir, itu loh. Paling di tetangga kalian juga ada kata laundry. Kalian coba. Di, di, di... Tempat cuci baju nah laundry itu tempat cuci tempat cuci baju ya nah jadi sebenarnya gini adek-adek kalau laundry itu artinya bukan tempat cuci baju laundry itu adalah cucian kok cucian kotor itu artinya laundry ya laundry itu artinya apa tadi cucian cucian kotor nah kalau bahasa Inggris beda sama bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris laundry itu tempat tempat cuci cuci pakaian ya. Tapi kalau tempatnya, tempat buat mencucinya itu bukan laundry. Tapi apa ini? laut. Tempat. Laundromat ya, Langbromat. ya. Oke. Okay. Eh uh, lanjut ya, Adik-adik ya. Oke, okay. nomor 3 apa itu? Bacanya gimana? Nomor 3? Library. Oke, okay. bukan bukan library ya, tapi hampir dekat enggak apa-apa. Traffic. Bacanya gini, cirukan Mas Batik. Library. Library. Library. Library. Library, library, library, nah, library, coba lagi yuk, Rafi. library, oke, okay, good ya, coba ya, agak cepet ya, coba. Ini latihan tadi udah pelan-pelan ya, -pelan, nah. sekarang cepet ya, coba. Library, library, nah, oke, okay, good library ya, bukan library ya, tapi library, Ya, library artinya apa, Rafi? pernah dengar nggak tulisan perpustakaan. Nah perpustakaan bagus ya. Berarti kalau saya pergi ke perpustakaan bahasa Inggrisnya bagaimana? I go to, like... I go to library. I. Nah, library. Library. Library. Nah, Rinya yang belakang kenceng ya, rapat ya. Library. Library. Nah, kayak, ya. nah gitu ya. Tadi soalnya kayak ragu-ragu gitu, takut salah. Gak apa-apa, santai aja. Ya. Tegas aja, salah nggak apa-apa. Ya. Number four. Ada gas station. Nah, ada gas station. Apa ini? Gas station. Pom bensin. Nah, pom bensin. Bagus. Kalau di Indonesia bahasa Inggrisnya pom, pom bensin. Ya. Hmm, benar ya? Uh, mas, benar mas. Bakti agak batuk dulu. Benar. Oke lanjut ya uh, gas station sekali lagi artinya pom pom bensin. Kalau misalkan ibu pergi ke pom bensin berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? She uh, sorry my mother my mother go to gas ya yeah. kalau ya yeah, oke okay. kalau ini ya yeah. uh, Rafid ya yeah. mungkin Rafid nanti nggak apa-apa nanti diulang lagi materinya kalau kata kerja ya kalau subjeknya itu sihit atau orang ketiga tunggal itu belakangnya ditambahin s atau e es makanya bukan go tapi goes ya coba ulang lagi yuk my mother my mother goes to gas station good gas station ya oke okay, bagus ya gas station artinya apa pom kondensir. Nah, oke okay, nomor lima nih, coba ya kita lihat ya ada kata grocery, grocery store. Nah, grocery store, store itu sama seperti shop ya. Shop itu artinya apa tadi? Shop toko. Lho, toko. Store itu sinonim dari shop ya. Sinonim itu artinya apa? Persamaan, persamaan kata. Jadi Shop shop sama store itu artinya sama. Yaitu apa? To. Toko. ya toko Halo? Bisa mendengarkan suara Mas Bakti? Ya. Halo? Terdengar nggak? Halo? Bisa. Halo? saya ya? Sebentar ya, sebentar ya. Mas Bakti ini ya. Kita break dulu satu menit ya. Sebentar ya. Mas Bakti apa? Jaringannya Mas Bakti atur dulu. Sebentar ya. oke okay, lanjut lagi ya uh, ini ya profit ya dan juga Sanza ya grocery grocery store tadi apa artinya store toko toko oh, bagus ya sama seperti shop ya jadi kalau grocery stores itu artinya apa toko kelontong toko, ada yang tahu kan apa itu toko kelontong apa itu toko kelontong, Adik? Toko kelontong itu apa? Toko yang menjual kebutuhan kebutuhan sehari-hari, sehari-hari. Nah, kalau toko kelontong itu itu loh yang kalian pergi apa ke tetangga kalian yang jualan apa? Yang jualan gunting, yang jualan apa beras, yang jualan apa? Itu artinya toko kelontong, toko kelontong ya. Grocery grocery store ya. Oke, okay, nomor 6 ada bacanya bagaimana kira-kira? Tirukan Mas Bakti ya. Coba tirukan Mas Bakti ya. Teeter. Teeter. Teet. <tik> ya, nah, artinya ya. adalah bios, Dios. Coba, Coba, gimana tadi? Theater. Theater, dua aja, Rafid ya. Theater. Dua, dua, dua, dua ini, dua kali, dua apa, dua kali nafas sih? Theater. Theater. Nah, theater artinya bios, bioskop. Ya, itu artinya bios, bioskop. Coba Mas Bagitanya ya, Rafid ya. Uh, Is there any uh, theater in your city? Adakah bioskop di rumah apa di kotamu? Jawabnya gimana? Halo, Rafit. Mas berarti ulang lagi ya. C jawab ya, coba ya. Is there any theater in your city? Jawabnya gimana? Halo, Rafit. Halo, teman-teman. Suara -teman? Mas Bati kedengar nggak? Halo? Oke. Okay. Gimana tadi? Jawabnya apa tadi? Gimana? Mau Jangan takut salah, santai aja. Gimana tadi? Is there any is there any theater in your city? City itu apa artinya? Ada kata city kota kota berarti kalau is there any siapa theater artinya adakah bioskop di, di kotamu gitu jawabnya gimana coba kalau Rafid di kota Rafid ada bioskop apa enggak? Halo Rafid? Oke kalau Sanja nggak bisa ini ya nggak bisa enggak tahu oh enggak tahu ya Rafid nggak tahu nggak pernah ke bioskop Pernah tapi di luar kota. Oh, pernah tapi di luar kota. Tapi nggak tahu. Oke, berarti kalau nggak tahu jawabnya gimana? I don't know. Nah, I don't know. Bagus ya. Kalau misalkan nggak tahu ya jawabnya I don't. I don't know. Because I never go to theater in this, in in this city. city. In my city boleh. Karena saya tidak pernah pergi ke bioskop di, di, kota, di kota saya. Nah. Oke, okay, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak tahu ya jawabnya I don't know gitu ya. Oke, okay, tadi ya Twitter ya, number seven ada drug drug store. Drug store itu artinya apa? Ada store. Store itu apa tadi? Dari kata apa tadi store? Sinonimnya apa? Sinonimnya apa? Shop. Ya, shop artinya apa? To toko. Ada kata drug. Drug itu artinya obat. Toko yang menjual obat itu namanya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Toko yang menjual obat. Nggak tahu. Tios. Eh kok Dios, Toko yang menjual obat itu adalah Apo. Apotek. Iya kan? Tahu kan berarti Apotek? Tahu. Tahu kan? Ya, Toko yang khusus menjual obat itu namanya adalah Apo apotek, apotek itu bahasa Inggrisnya bukan apotek ya, apotek itu bahasa Inggrisnya drug drug store, ya. coba ditirukan yuk Drugstore. Drugstore. drug, store. drug store. good ya artinya apa tadi apotek oke okay. kalau grocery store toko kelontong toko kelontong bukan lontong kelontong ya toko ke kelontong toko kelontong itu maksudnya toko itu loh yang pasti di tempatnya Rafid ada kan yang apa tetangganya mungkin yang jualan tuh ada ada jualan gunting ada jualan permen ada jualan apa mie mie instan dan sebagainya itu namanya toko toko itu apa toko kelontong kalau dalam bahasa Indonesia tuh ya kalau ya bahasa Indonesia ya toko gitu aja kalau biasanya gitu ya ingat ya ada grocery store ada drug drugstore oke okay. Nomor ada kata farm. Apa itu farm? Farm ada kata farm. Farm itu artinya kebun, ya kebun atau atau ladang. Bisa diartikan kebun atau ladang. Uh, Rafid, do you have any farm in your uh, city? di di kotanya Rafik punya nggak punya ladang nggak keluarganya ayah ibunya punya ladang nggak atau punya kebun gitu oke ya itu ya farm itu artinya adalah ke kebun atau ladang ya kemudian nomor 9 bacanya gimana nih pos post office Post office itu artinya kantor kantor pos ya. Kalau sekarang sih nggak enggak terlalu penting. Kalau dulu pos office itu ya. Artinya pos office itu untuk apa sih? Mengirim mengirim barang. Ya, kalau dulu ngirim serat tapi sekarang ngirim barang, ya. Yang 10 green, green house. Artinya apa? greenhouse green house itu ini loh apa? Tempat bertanam, bercocok tanam, tapi dia itu yang di yang di dalam ruangan itu rumah kaca kalau bahasa Indonesia Green greenhouse itu biasanya ada di kota-kota besar ya kota-kota besar itu ada greenhouse tapi kalau di kota kecil biasanya nggak ada ya. soalnya kalau kota kecil itu sudah punya sudah punya ini sudah punya kebun jadi nggak perlu buat greenhouse kota-kota besar kayak Jakarta itu kan tempatnya sempit ya makanya membutuhkan green Green house. Jadi kalau mau nanam sesuatu, sesuatu, itu pakai green greenhouse. Oke, ya. oke. Okay. Hmm. Okay, uh, ini ya. Tadi kita belajar tempat. Ya. Kira-kira ada tempat di sini ya, nggak yang tahu bahasa Inggrisnya, tapi nggak ada di sini. Coba Rafid sama Sanja. Silahkan yuk. Kira-kira yang kalian tahu bahasa Inggrisnya, tapi nggak nggak ada di sini. Kira-kira apa? Kalau misalkan itu kan, ini kan ada. Kalau kantor polisi bahasa Inggrisnya apa? Polis. Stay? station ya, police station artinya kantor poli, kantor polisi di sini nggak ada. Coba yang kalian tahu tapi di sini nggak ada. Coba Sanjo sama Rafid boleh diketik ya, kalau mic-nya nggak bisa nyala boleh diketik ya. Coba. Masbro, waktu nih, dua menit silakan. Tidak apa-apa, jangan takut salah, santai aja. Yang kalian tahu bahasa Inggrisnya ya, tapi di apa di, di list ini nggak ada, di daftar ini nggak ada. Coba yuk. Pak oh, pada diem, nggak lagi ini ya, lagi capek ya. Apa udah puasa duluan kalian? Oke, ada restoran bagus, Sansa. terus terus apa-apa, ketik terus yang tahu gitu. Nanti Mas Batik benerin. Ada apa lagi? Ada restoran bagus kemarin ya, restoran school bagus, Rafid. Oke, yang terus, yang tempat tapi nggak ada di sini, ya boleh ditulis. Ini cek, Mas Bakti ngecek aja. kosakata kalian sudah banyak belum? Silahkan. Yang tahu tapi nggak ada di sini. Ada, ada restoran, ada school ya. Restoran, school. Kalau misalkan ini apa ya? Kalau misalkan taman apa, apa Taman bermain bahasa Inggrisnya apa? Depannya p. Yang kalian tuh loh kalau pergi ke, ke taman itu ya, apa ke nah playground boleh ya, playground itu boleh atau Park, nah, ada park, ada playground, boleh, kedua-duanya boleh. Ya. Terus kalau misalkan ini, apa itu, uh, ini uh, apa ya, apa yang, ada di, yang ada di tempat kalian misalkan, uh, apa misalkan ya, yang sering itu di banyak tempat ada itu misalkan, tadi ya, tempat beribadah itu, kalau muslim, mosque. Ya. Mosque, apa tadi artinya mosque? Masjid bagus ya. Kalau gereja bahasa Inggrisnya apa? Kalian juga harus tahu. Ada yang tahu nggak kalau ini apa? Nggak apa-apa loh ya, maksudnya walaupun kalian Muslim tapi bukan berarti kita tidak bisa ini. Gereja bahasa Inggrisnya apa? Loh. Mas Bakti saya kan Muslim nggak ya? Kalian harus tahu aja. Yang penting, yang penting tidak ini kan ya. bahasa, bahasa Inggrisnya apa? Church, coba tirukan Mas Bakti ya. Church. church artinya gere gereja church kemudian nanti ada kata tem Temple Temple itu kalau yang teman teman ya ada yang punya saudara di Bali itu artinya pu pura atau can Candi atau pura atau candi itu tem tempo Jadi kalau candi Borobudur bahasa Inggrisnya bagaimana Tempel Borobudur atau Borobudur Temple. Temple Borobudur. Ingat, Profit. Kepalanya pindah ke belakang. Tadi kan sudah dong anak anak pintar berubah jadi smart, smart boy bukan boy smart. Berarti kalau Candi Borobudur baga bagaimana bahasa Inggrisnya? Borobudur Temple tuh Sanja, benar ya? Good. Borobudur tem Temple. Jadi kepalanya, kepala kata bendanya itu pindah kebe ke belakang. Nah nanti ini ya, adik-adik ya untuk nanti e, kayaknya mulai minggu depan nanti kita belajar mulai dari pakai buku baru. Jadi bukunya itu baru nanti e, kalian masuk ya, supaya ini khususnya Rafid ya, karena Rafid masuknya di tengah-tengah, jadi nanti e, Kak Rafid dapat materi dari dari awal lagi. Nah Sanza juga nggak usah bingung karena bukunya baru ya, bukunya baru. Jadi Uh, tidak tidak merasa mengulangi, gitu ya, bukunya baru nanti lanjut terus. Pokoknya, tujuan dari kelas junior sama teen itu adalah menguasai bahasa Inggris yang sifatnya basic yang dasar. Nanti, kalau kalian sudah besar baru nanti ikut yang di kelas dewasa itu nggak apa-apa. Gitu ya. Oke okay, ya, nah ini ya, adik-adik ya. Tadi sudah bagus, ada church, ada restoran, ada most tadi ya, terus kemudian ada apa tadi? Ada school bagus ya. Ada tadi kalau kantor polisi apa tadi? Polis, police station ya. Kalau bandara apa bandara? Bandara. Ada yang tahu nggak bandara apa? Good airport ya. Ada ada ada airnya ya, uh, Sanja ya. Air airport ya. Artinya staff. Ako stasiun lagi, maaf banda, bandara kalau stasiun kereta apa? satu lagi aja ini stasiun kereta kereta bahasa Inggrisnya apa? ada yang tahu nggak kereta? train train, bukan train ya bacanya, tulis aja benar mungkin bacanya bukan train, tapi bacanya adalah train Coba tirukan Mas Bakti ya. Train. Train. Nah, train. Bukan train ya. Tapi train. Ya. Artinya kereta. Ke, uh, stasiun, kereta. Ah, sorry. Kalau trainnya artinya kereta api. Tapi kalau stasiunnya apa? Train. Train. Stay. Station. Train, station. Artinya apa? Stasiun. Kereta kereta api, ya, oke. Okay. Uh, Mbak Kira halo, ini Didi nggak enggak ini enggak bisa datang, sama Ataya, sama Pak. Oke, okay. uh, oke okay, Mbak Mbak Ininya mungkin juga ini ya, sibuk. Oke okay, uh, ya, ya udah lanjut aja ya dulu ya. Oke, nah di sini ada-ada ya, coba perhatikan ya kalian menemukan gambar. Nanti kalau misalkan ini besok hari apa, rebus materinya sama ya, supaya yang lain dapat juga. Nanti nggak apa-apa kalian uh, ke bagian ini juga ya. Coba dilihat di sini ya. Nah di sini ada kata-kata yang tadi ada, ada L green, L green, L green house Artinya apa? Rumah hijau punya punya L. Ya. Kemudian ada post office. Apa tadi post office? Apa tadi post office? ada Kantor? Kantor pos. Kemudian ada Amanah Apartment. Apartemen itu rumah ya. Rumah kos-kosan atau kontrakan itu apart, Apartemen. Kemudian ada gas Gas station apa tadi gas station? Apa tadi gas station? Om, om bensin, Bagus ya. Di sini ya, perhatikan nah, di sini ada jalan ya, ini rumah ya. Tadi ada drugstore, grocery store dan sebagainya. Nah, ini ada yang baru nih, ada government office. Government office Adik-adik itu artinya adalah kantor pemerih, pemerintahan. Jadi kalau dalam tempat kalian tuh mungkin ini ya, kantor apa? Kantor kepala desa, kantor kecamatan, kantor apa? Kantor bupati dan sebagainya itu adalah government office government office atau balai desa. Balai desa itu juga dikategorikan government of office karena yang menempati itu adalah para peja, pejabat, pejabat desa, pejabat apa gitu ya. Kemudian ada kata ini ya, perhatikan Adik-adik ya. Ada kata Sudirman ST. Nah, kalau ST Adik-adik itu singkatan dari street ya. Street artinya apa? Street? Jalan berarti kalau Jalan Sudirman bahasa Inggrisnya apa Sudirman bacanya gimana tadi Sudirman Street ya Jalan Sudir Jalan Sudirman berarti kalau misalkan gini apa Jalan Jalan apa Jalan uh, Jalan Sadewo misalkan Jalan Sadewo berarti bahasa Inggrisnya bagaimana Jalan sa bahasa Inggrisnya bagaimana berarti? Halo? sa Street. Nah, sa Street, dan begitu ya. Nah, Oke. Okay. Uh, sekarang coba Mas Bakti tanya ya. Kemarin Mas inget nggak kalau ditanya? Where do you live? Artinya apa itu? Kalau ada pertanyaan, where do you live? Di mana kamu tinggal. bus di mana kamu tinggal. Berarti kalau misalkan di Jawa pakai nama jalan gitu ya. Uh, coba, Rafiq, tahu nggak rumahnya di jalan apa? Tahu nggak? Nama jalannya tahu enggak? Tahu. Tahu ya? Oke, berarti gini nih. Mas Bagi tanya. Where do you live? Coba dijawab. Uh, ini. Apa? Uh, Rafiq, coba dijawab. Where do you live? Jawabnya gimana? Me. I live in? I live in SMPN. Jalannya, jalannya, jalannya coba. Jalannya aja. SMPN dua ratus sebelas. Jalan kok Soekol, kamu ini ya tinggal jalannya itu memang jalannya memang ini ya, jalan SMP gitu. Iya. Yeah. Berarti gini SMPN berapa tadi? Dua ratus dua lima dua ratus berapa? Sebelas. Dua ratus sebelas street gitu ada streetnya karena nama aja nama jalan gitu. Coba diulang lagi ya. Where do you live? Jamnya gimana? SMPN 211 street. Nah, gitu berarti nama jalannya itu jalan SMPN dua ratus sebelas. Jadi, ingat street itu artinya apa? Nama aja nama jalan. Jadi, kalau kalian lihat ada street-street di pinggir jalan, itu berarti artinya aja jalan. Namanya nama jalannya gitu ya? Oke, sebentar ya. Oke okay ya, terus ya lanjut ya. Kemudian ada kata apa lagi nih? Tengok lupa. Oke, okay. tadi sudah ya. ini salah ketik ya. Harusnya bagaimana? Like library, kurang R ya. Nah, ini ada apa? Ini bank apa? Bank bank bank itu ya, bank itu bank lanjut ya, nah, adik-adik coba ya. Nah, kita akan belajar cara meng, apa, me, apa, menjelaskan tempat kita tinggal. Ya, kita tempat tinggal kita itu bagaimana, gitu ya. Nah di sini nanti kalau misalkan nggak bisa hari ini, disambung di pertemuan selanjutnya ya, karena yang datang hari ini sedikit. Takutnya nanti yang lain tidak tidak kebagian. Oke, adik-adik di sini kemarin kita sudah belajar sedikit. Kalau yang masih ingat, Sanza saya yakin masih ingat ya, Sanza ya. Ada in, on, at. Nah, ini in or itu intinya apa? Artinya di, In on at itu artinya di. Jadi kalau in pra, in kalau in itu biasanya nama nama kota, nama desa atau nama nama apa? Nama kota, nama desa, nama kecamatan dan sebagainya. Pokoknya nama sebuah tempat itu menggunakan in. Berarti kalau saya tinggal di Jakarta, bahasa Inggrisnya I live in Jakarta atau I live at Jakarta. Yang benar yang mana? Kalau saya tinggal di Jakarta, bahasa Inggrisnya itu I live in Jakarta atau I live at Jakarta. Halo Dede, nggak apa, apa loh, jawabnya pakai kolom chat nggak apa-apa loh. Ya, karena memang kalian nggak bisa mic on. Coba kalau in, on, at ya. Kalau in itu untuk nama sebuah tem sebuah tempat. Kalau Jakarta kira-kira itu nama sebuah tempat enggak? Ya, nama kota, nama desa, nama kecamatan, provinsi, negara itu menggunakan in. Ya, berarti kalau saya tinggal di Jakarta bahasa Inggrisnya bagaimana? I I live in Jakarta. Nah, good. I live in Jakarta, ya gitu ya. Kalau ada nama kota, oke baik-baik ya. Nanti, nanti Mas Berli ulangi lagi, jangan khawatir ya. Untuk yang masih ini nanti diulangi lagi sama Mas Berli. Mulai minggu depan kita apa pakai buku baru. Nama kota, nama provinsi, nama daerah, nama desa, nama sebuah apa sebuah RT dan sebagainya itu menggunakan in, ya. Jadi sekali lagi ya. Nah, kalau at itu kalau untuk nama ja, jalan. Berarti kalau misalkan saya tinggal di Jalan Sudirman, bahasa Inggrisnya bagaimana? I live in Jalan Sudirman atau I live at Jalan Sudirman? Yang benar yang mana? I live at. Nah, I live at Jalan Sudirman. Nah, itu ya bedanya ya. Ingat ingat baik-baik ya adik-adik ya. Kalau in itu dipakai untuk nama kota negara desa apalagi Kecamatan provinsi dan sebagainya itu pakai pakai it tapi kalau add itu untuk apa nama aja, jalan ya, nama jalan e, kalau misalkan e, apa mereka tinggal di jalan manggis bahasa Inggrisnya bagaimana D d d r d nggak perlu pakai r daily they daily live, they live at at jalan manggis eh sorry manggis manggis street nah good manggis street ingat ya kayak gitu Rafid. bagus ya jadi ingat kalau nama kota nama nama kota nama nama negara nama provinsi nama kecamatan nama kabupaten nama apa nama dusun dan sebagainya itu menggunakan in tapi kalau nama jalan pakainya add Ingat baik-baik ya oke nah kalau on itu di atas nanti nanti kita kapan-kapan belajar ini lagi ya nanti takutnya kalau ngomong ini semua materinya habis jadi nanti ini akan disinggung lagi ya santai aja rapid dan juga teman-teman yang lain nanti eh, pokoknya kalau kita mulai mulai ini apa mulai belajar dari dari nol dulu Kemudian ada to, to itu artinya ke, ya. Ingat apa to? Artinya apa? Ke, ya. Ke atau kepada. Dua-duanya sama. Bisa ke atau ke kepada, ya. Oke. Okay. Misalkan saya pergi ke sekolah. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I I, I go to school. Nah, I go to school, tu kan? To artinya ke, ke, atau ke. Kalau dia ke objek ya, tempat ya. Tapi kalau misalkan un, ke, ke, seseorang artinya itu un, untuk boleh atau kepada. I, I buy, ya. I buy this gift. Oh, sorry, sorry. Uh, ini deh. Apa? I send this letter to you. Artinya apa? I send, send itu artinya apa? Mengi, mengirim. Berarti kalau I send this letter, letter itu artinya apa? Su? Sudah. Surat, letter. Bukan sudah, su, surat. Saya mengirim, I send this letter to you. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Eh, sorry, bahasa Indonesianya bagaimana? Saya mengirim. Surat. Surat to ke kamu, kepada atau untukkah kamu? Bukan. Intinya, mat, mat, artinya itu bisa ke, bisa kepada, bisa untuk, bisa untuk ya. Jadi, tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya gimana. Nanti makanya dilihat dulu ya. Nanti, kalau kalian sudah ini diulang lagi ya. Apa -apa. Kemudian ada kata "from", "from" itu apa? Da. Dari, ya, from itu dari. Kemudian ada bacanya ingat ya, walaupun kayak gini tapi bacanya simple. True, coba. True, tirukan coba. True, ya, juga ya, nggak apa nggak mic True, bacanya kayak gini. True, T-R-U, true. Tulisannya kayak gini, coba bacanya kayak gini. True. Artinya apa? Melah melalui ya true itu artinya melah melalui saya pergi ke rumah melalui apa melalui jalan apa melalui jalan Sudirman bahasa Inggrisnya bagaimana I go home gimana tadi melewati atau melalui boleh jalan Sudirman bahasa Inggrisnya bagaimana I go home saya pulang melalui jalan Sudirman bahasa Inggrisnya gimana I go home go through Sudirman Sudirman Nah, kayak gitu ya. Good. Through itu artinya melalui atau melewati sama ya, itu sinonim ya. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu berangkat sekolah sekolahnya gimana Rafid? Jawabnya saya berangkat lewat lewat. Kalau kamu berangkat sekolah gimana Rafid? Lewatnya jalan apa? Seringnya? Ada nama jalannya nggak? Atau nama kotanya gitu aja? Oke, okay, oke. Okay. Gini ya, misalkan saya pergi ke sekolah lewat Jalan Maharani. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? I Go to school through Maharani Street. Jadi kayak gitu ya. Jadi maksudnya Mas Bakti, through itu artinya melalui, boleh jalan, boleh sebuah sebuah tempat. Ini contohnya ya. I uh, we we came through a forest. Kita datang. Apa tadi artinya? melek melewati a forest forest itu artinya apa hutan bagus kita datang melalui hutan atau melewati hutan rumah-rumahnya yang ini ya yang misalkan kayak di, di kulon progo yang jogja atau misalkan kayak di kalau di jakarta udah nggak ada hutan ya misalkan kayak di sumatera ya teman-teman di sini ada yang di sumatera itu ya biasanya kan ada hutannya ya itu namanya kalau jalan harus lewat hutan gitu bilangnya true Through a forest, melewati hu, hutan, ya. Kemudian ada kata a across. Apa tadi a cross, ada ada? Kalau across, kemarin sudah ya, mas Bakti sudah kalau nggak salah ya. Sansel mungkin sudah pernah dengar. Nanti kita ulang lagi ya. Across itu artinya berse, di atau berseberangan, di se, Maksudnya di berarti antara bangunan satu sama bangunan yang lain itu dipisah dengan jalan. Atau berhadapan satu sama lain, tapi bisa sama aja. Jalan across apa tadi namanya? Desa Dise, di seberang, di seberang, jalan. Oke, okay, Mas Bakti mau nanya nih, uh, Rafid. Halo, oke, okay, Rafid. Uh, oke. Okay. Kayaknya ini ya, kayaknya nggak bisa ini semua ya, nggak bisa diajak ngomong semua ya. Okay. Uh, kalau misalkan di sekolah uh, di sekolahnya Mas Bakti atau di sekolah kalian ya, sekolah kalian tuh misalkan di depannya itu ada ada Alfamart di seberangnya. Alfamart berarti bi bilangnya bagaimana? Uh, my school is across Alpha Alfamart. Ya, maksudnya adalah Sekolahan saya di seberang Alfa Alfamart gitu. Jadi di dise, di seberang across. Kemudian ada kata di, beside. Beside itu artinya di sebelah. Nah, ini Mas Bakti ini ya. Apa? Ini ada banyak tapi Mas Bakti ini aja. Ada beside, ada next to. Kemarin sudah ya. Oke, coba Mas Bakti ulang lagi aja nggak apa-apa tapi sekitar aja ya jangan khawatir nanti mas beri ulang lagi makanya masuk aja terus ya adek-adek perhatikan ya kalau ya lihat di sini ya ada ini katakanlah bangunan ya kalau bangunan itu uh, berjejer seperti ini ya tapi di di pisah, ada gangnya, itu namanya pi pisai artinya di disam, samping di samping tapi Adik-adik, kalau misalkan kayak gini ya, misalkan kayak gini ya. misalkan kayak gini. Kemudian itu sebelahnya banget jadi nempel gitu ya. Kayak gini. Nah, ini kan ada dua bangunnya ya. Namanya next next to ya. Berarti bisa, coba kalau yang dipisah, berarti misalkan bangunannya itu jejeran gitu ya. Tapi ada kayak pagernya atau apanya gitu ya. Ada kebunnya dulu di tengah-tengah. Itu bilangnya apa? Di Be beside. Artinya di disam, samping. Tapi kalau yang yang ini, kira-kira beda nggak sama yang atas? Kalau di sini dia me, mepet jadi satu. Ada kan yang rumahnya itu mepet sama tetangganya itu kan ada kan? Namanya kalau dalam bahasa Inggris, ini adalah next next to. Tulisannya ya. kayak gini. Next Artinya apa next to? Di samping juga, tapi di sampingnya itu nempel ya. Jadi bedanya di situ ya, Adik-adik ya. Coba. Oke. Okay. katakanlah ya, katakanlah nih katakanlah ini sekolah, ini Alfamat. Berarti kalau bilangnya yang benar mana? My school Is next to Alfamat atau my school is beside Alfamat. Yang bener yang mana? Yang pakai next to atau yang beside? Beside. Beside bagus karena hmm. tidak me tidak mepet, tapi kalau mepet pakainya apa dari rapid? Next. Next to. nah gitu ya. Paham ya, Rapid ya. Oke. Okay. Jadi kalau bahasa Indonesia itu soalnya sama ya. Masalahnya kalau bahasa Indonesia itu artinya di samping next to sama, sama ini beside itu artinya di samping. Cuma kalau bahasa Inggris konteksnya itu berse bersebelahan persis kalau next to. Artinya mepet gitu ya kalau bahasa Jawanya. Ada in front of itu bahasa Inggrisnya artinya di de, di depan. Nah, bedanya sama across tadi apa? Kalau across itu apa? berse di dise, seberang. Kalau di seberang sama di depan, kira-kira bedanya gimana nih kalian? Mengangkapnya gimana? Kalau di seberang sama di apa di depan, itu bedanya di mana? Kalau di depan itu berarti berhadap berda, berhadapan persis atau di depannya persis. Tapi kalau across itu artinya berse, berseberangan. Artinya ada semacam apa pembelahnya pembelah itu bisa jalan bisa sungai bilangnya a, apa tadi a across bahasa Indonesia nya apa berse berseberangan nah berseberangan tapi kalau in front of artinya apa di the de, di depan ya lanjut ya ada ada ya Uh, di sini ada kata apa ini behind nah tadi kalau in front itu di depan kalau behind itu lawan katanya berarti apa artinya apa berarti artinya artinya apa kalau in front of itu artinya di depan tapi kalau di, di belakang, belakang. Itu, nah di belakang bagus ya Oke lanjut ya, kemudian ada kata towards, kalau towards itu menuju, ya. towards itu artinya menuju nanti ya, kapan-kapan diajari Mas Bakti, oke ini dulu ya, nah coba ya adik-adik ya, nah, coba kita ini ya, uh, kita lihat posisi ini ya, uh, oke okay, sebentar ya, Mas Bakti cek dulu, sebentar, okay, uh. oke, tadi kan ada map ya, sebentar, oke. Okay. The gas station is titik-titik the bank. Coba perhatikan ya. The gas station is titik-titik the bank. Oke, okay. nah ini coba. Ini gas station, ini bank. Kira-kira bagaimana? The gas station titik-titik bank. Berarti apanya ini? In front of. Ini uh, coba. Ada apanya, Rafid? Ada ja? Ada jalannya. Berarti ada yang memi. Memisahkan. Berarti bukan pakai in front of, tapi pakainya apa? Behind. Masa behind? A? Across. Across, bagus. Tadi sudah dijelaskan mas berarti ya. Kalau across, itu artinya apa bahasa Indonesia? Across, bahasa Indonesia artinya apa? seberang Kalau seberang itu berarti ada yang memisahkan memisahkan, ada jalannya, dipisah sama jalan, dipisah sama sungai, dipisah sama pagar dan sebagainya itu ngomongnya apa? A across. Berarti ini coba. Ada ini, ada ada apa? Ada grocery store sama gas station. Berarti the gas station titik titik grocery store. Berarti jawabnya bagaimana? Rapid The car station, titik-titik, grocery store, jawabannya apa? In front of, across, across bagus ya gitu ya. Rafid, bagus ya. Jadi, kalau dipisahkan sama ini ya, sama jalan itu bilangnya apa tadi? Across, tapi kalau dia berhadapan langsung, berarti pakainya in front. In front of, contoh di sini ya. Kalau di sini nggak ada ya. Bentar, bentar. Nah ini ya. Oke, sebentar-sebentar mana ya? Nggak ada di sini. Oh ini yang bikin contoh mana ini? Oke ini, coba perhatikan ya. Di sini ada apa ini? Ada kendaraan apa ini? Ada truk, ada traktor ya. Berarti ini kemudian ada ru rumah ya. Kalau kayak gini bilangnya across atau in front of. Misalkan rumah itu ada titik-titik uh, di traktor. Kira-kira di depan gitu ya. Berarti pakainya across atau in front of? Rafid. Across. Hmm. Masa across? In front, in front of. Kira-kira dipisahkan sama ini enggak? Jalan enggak ini? Ini loh, ada depan, depan langsung kan? Ada traktor, kemudian ada ru rumah. Ada depan langsung. Ada jalannya enggak ini? yang memisahkan mereka, enggak ada, berarti pakainya in front of atau across, in front of, nah gitu bagus, tapi kalau dipisahkan sama jalan pakainya apa, A, across, karena maknanya itu berse, berseberangan, di seberang, gitu ya. ya. berarti kalau apa ini sanja apa sanja, rafid masih bingung, berarti rafid itu bahasa indonesia masih belum ini ya, maksudnya apa konsep bahasa Indonesia-nya Rafid itu masih bingung, makanya ketika bilang di depan sama seberang itu Rafid masih masih bingung. Ya. Ingat ya, kalau di seberang itu dipisah dulu, ya. artinya ada ada entah jalannya atau ada ada sungainya gitu. Tapi kalau di depannya persis itu baru pakainya in front, in front of, jadi enggak ada yang me menghalangi. Gitu ya. Oke lanjut lagi ya. Kemudian di sini ada soal the grocery store is titik-titik bank and drug store. Nah, coba kita lihat ya. The grocery store is titik-titik drug store sama bank. Ini aja deh. Ini aja deh. The grocery store is titik-titik the bank. Nah kira-kira pakainya apa? Eh uh, sama Sanja. Sanja boleh jawab lo ya? Diketik ya? Are you sure behind? Ini madepnya ke sini semua lo. Madepnya ke jalan semua lo ya, bukan bukan ini ya. Madepnya ke sini semua lo. Madepnya ke sini. Coba perhatikan gambarnya ya. Ini madepnya ke ini, ke gas station. Madepnya ke sini semua. Kira-kira kalau behind benar atau salah? Kalau behind, kalau behind itu kalau madepnya ke sini ya. Lihat kursornya Mas Bagi ya. Kalau madepnya ke sini ke farm and plantation ini berarti behind boleh, tapi ini madepnya ke sini masalahnya. Bangunan ini menghadapnya ke, ke gas station, ke pom bensin. Berarti pakainya bagaimana? The grocery store is titik titik bank. No, bukan saja. Saja kalau in front of itu di depannya persis saja. Nah, ini kan dia di sebelah toh. Di sebelahnya toh kan madepnya ke sini, karena madepnya ke sini. Kalau di depan itu kemungkinan ya tadi apa berhadapan persis. Kalau ini dia dua bangunan ini itu menghadap ke menghadap ke sini. Berarti bilangnya apa? Di di sebelahnya. Nah kalau kayak gini sebelahnya itu pakainya next to atau beside. Coba the grocery store is beside the bank atau next to the bank. Coba. Yang benar yang mana? Ini materi ini loh ya. Materi masih ini loh. Materi dasar loh. Jadi jangan merasa bingung ya. Ini materinya masih basic ya. Ingat tadi. Uh, tadi Rafid ini nggak, memperhatikan perhatikan Waktu Mas Bakti diterangkan. Kalau next tuh sama beside itu bedanya bagaimana? Coba. Coba diterangkan ini ya. Mas Bakti tanya ya. Rafid. Beside itu kalau bagaimana Rafid? Kalau, kalau bersebelahannya itu ada ada gangnya, ada sepak, ada spasinya. Tapi kalau dia mepet kayak gini, pakainya apa? Next to. Next to. Nah, coba lihat gambar ini ya. Kira-kira dia itu mepet nggak nih? Grocery sama banknya. Mepet nggak? Mepet. Mepet. Berarti pakainya next to atau beside? Next to. Nah, gitu loh berarti bahasa Inggrisnya the cross store is titik-titik. Berarti next to the the bank Nah, kayak gitu ya. Coba. Oke. Okay. Gitu ya. Bedanya gitu ya. adik ada ya. Sanser sama ini ya. Apa bersanser sama rapid. Kalau dia nempel, nempel persis. Artinya tuh kayak nempet berdekatan banget gitu ya. Itu pakainya next, next to. Tapi kalau apa ada ininya, ada ada gangnya atau ada ada spasinya, jadi bersampingannya itu ada spasinya, gitu ya. Itu namanya di beside. Nah, Mas Bagi tanya nih, Rafid nih. Halo Rafid. Halo. Halo. Rafid, rumahnya Rafid sama tetangganya Rafid itu berdekatan nggak? Atau ada ininya dulu? Ada pagernya atau apa gitu? Berdekatan. Berdekatan, nempel gitu ininya. Iya. Tem Temboknya hampir nempel gitu atau bagaimana? Nempel tembok. Oh, Temboknya nempel, berarti pakainya next to atau beside? Next to. Bagus ya. Tapi nih uh, sebelah sekolahannya rawit itu ada apa? Uh, Rapid. Mas Bakti tanya. Sebelah sekolahnya rawit Perumahan. Apa? Perumahan. Perumahan. Nah itu ber berdempetan enggak iya iya juga Berdekatan juga iya. oke temboknya jadi satu juga iya iya berarti pakainya apa berarti next next to maksud mas, mas berarti gini loh ya kalau dia ada ininya ada kayak misalkan ada selokannya yang memisahkan atau ada tiang listriknya yang memisahkan itu pakainya apa di beside di diingat baik-baik ya ada ya sanja baik rapid karena ini materi kemarin, Mas Bakti udah pernah rangkak, ya. Jadi nanti diulang lagi nggak bapak, ya. Intinya next to sama beside itu berbe berbeda, gitu ya. Oke lanjut ya. Oke, sekarang ada soal lagi. Nggak nah, apa-apa, ini kita belajar dulu ya. Nanti kita lanjutkan dari Sabtu ya. Elf farm, farm itu apa tadi? Lah. Ladang, and plantation itu ladang dan tempat bertan, cocok tanam gitu ya, plantation is titik-titik post office. Coba ya, apa ladangnya L itu ada titik-titik post office. Coba lihat. Nah ini, nah ini ada L farm ini sampai sini, pohon-pohon ini kemudian ada post, post office. Nah ini coba. Nah, ini kira-kira pakainya apa? Ini madepnya ke sini ya, madepnya ke jalan. Nah, ini madepnya ke sini, madepnya ke sini. Apa ini berarti? Behind in front of next to beside atau apa? Beside. Bagus, Rafid. Good. Beside. Di Disam, samping. Karena tidak nempel, dipisahkan sama apa ini? Gang. Gang kecil, maka disebutnya apa? Di Beside. Bagus gitu ya, Rafid ya. Oke, bagus ya, diingat terus ya. Kalau dia nempel pakainya next, next to. Kalau bersebelahnya kayak gini, pakainya apa? P, side karena ada ada gang kecilnya yang memi yang memisahkan. Ya. Oke lanjut lagi ya Oke, sudah pintar ya good. Nanti minggu apa, hari rebu kita lanjutkan lagi materinya supaya tidak kalian tidak terlalu ini tidak terlalu terbebani gitu ya. Oke, uh, lanjut ya. Oke kemudian uh, L, greenhouse atau rumah kacanya L titik titik L farm and plantation. Perhatikan. Nah, ini kan elf plantation. Ini greenhouse yang sini. Nah, kira-kira itu di madepnya sini ya? Madepnya sini, kira-kira bagaimana nih? Ini elf farm ladangnya elf, sama rumah kacanya elf. Eh, uh, sorry ladangnya ladangnya, ladangnya elf itu apanya? Ini apa uh, rumah kacanya? Madepnya sini semua ini ya, madepnya sini karena jalan gedenya di sini. Ini itu di apanya ini, gitu. ini itu di apanya ini. In front Bagus ya, pinter sekali. Nah, sanja baik, sanja baik, Rafid ya. Good. Ini berarti di depan, di depannya gitu loh. Ya, karena ini pas di belakangnya toh. Jadi di belakang ini ini kebunnya, ini rumah. Rumah kacanya, rumah kaca itu sekali lagi kebun tapi di dalam rumah rumah kaca supaya apa uh, apa suhunya itu lembab ya, karena ada beberapa tanaman yang harus tu, bisa hanya bisa tumbuh di uh, di ini di kondisi lembab salah satunya kalau na, yang nanam jamur ya jamur atau apa itu dia tumbuhnya di di ini apa di, uh, di apa di lebat di ini lebat ya. Kita lanjut ya. Oke satu kali lagi, nah ini ini aja nanti kita sambung ini ya karena sudah sore kita sambung besok Rabu. The Gardenia High School High School itu artinya apa? SM SMA yeah, High School itu SMA. Is located the government office government apa sih artinya apa? Balai Balai Desa intinya kantor pemerit pemerintahan boleh Balai Desa boleh apa boleh boleh kantor kecamatan dan sebagainya itu namanya government of office. Ada di mananya ya? Ada-ada ya, coba perhatikan. Nah, ini ya, ini garden school Gardenia school yang ini sampai sini ya. Kemudian ini government of office. Madepnya itu ke sini ya. Madepnya ke sini ya. Oke, okay, government office ini madepnya ke sana ya. Madepnya ke sini ya. Nah, ini sedangkan ini madepnya ke ke depan sini. Nah kira-kira gimana nih? Coba Mas Bakti tanya Rafid, ini ya government office yang di sini ya nih, eh, nih. ada satu dua tiga empat bangunan nih madat sana, ini ada lapangan parkirnya ya, kemudian ini Gardenia sekolah yang di sini nih, nah ini, bilangnya bagaimana nih? Oke, okay. kalau Rafid gimana? Sanja jawabnya beside, kalau Rafid gimana? Bisa juga bagus, ya. Kayak gitu, ya. Dedek, ya. Nah, coba, ya. Ini kita sudah mau habis, waktunya nggak cukup. Nanti kita sambung hari Rabu, ya. Rabu, kalau ini hari kamis yang jelas minggu-minggu depan kita, eh, uh, bukunya baru. Ya, jadi, uh, ini jadi kalian nggak jangan bosen, ya. Artinya belajar terus saja, dan jangan ini, ya. Jangan, jangan, apa? Jangan, jangan takut salah kalau di kelas Mas Bakti. Walaupun Mas Bakti suaranya kencang, tapi sebenarnya Mas Bakti itu ini, ya apa Karena ini cuma ininya suara aja, karena mas Bakti orang Surabaya. Kalau orang Surabaya kan, kalau ngomong kenceng gitu ya, jadi jangan jangan takut ya. Mas Bakti itu enggak marah, ya cuma suara Mas Bakti memang kenceng gitu ya. Uh, uh, coba ya, adik-adik, coba kalian tulis rumah kalian itu sebelahnya apa, depannya apa, di seberangnya apa, belakangnya apa gitu. Coba ya, rumah kalian, ya rumah kalian. Coba misalkan uh, yang bisa itu apa apa aja, nanti besok. Pas saya Rabu dijelaskan ke Mas Bakti. Mas Bakti di rumah saya itu yang di sebelah itu ada ada toko kelontong misalkan. Kemudian di depannya itu ada ada rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Coba disebat, dijelaskan ya. Coba ya. Kalian tulis aja misalkan beside itu apa aja. Kemudian ini apa aja gitu ya. Beside in front of itu apa. Acrossnya itu apa. Gitu. Coba ditulis ya. Nggak e, usah banyak-banyak ya. E, pokoknya cukup lah Saya yakin. Kalian rumahnya itu yang nggak enggak sendirian, kok Pasti punya tetangga, kan? Oke, kayak gitu ya. Ada pertanyaan, ada deh. Tadi, kalau belakang itu, miss? Eh. kalau belakang oke, okay, sama seperti hilang ya. Okay. Kalau belakang, pakainya di behind ya. Yeah. Behind ini belakang. Kalau depan, apa in front? In front of. Kalau di seberang, across. Kalau di samping, yang dia itu ada ada spasinya atau ada ada pokoknya ada ada pemisahnya, itu disebutnya beside. Kalau yang mepet banget, bilangnya apa? Next, next to. Berarti kayak itu ya rumahnya apa rumahnya Rafid sama tetangganya itu bilangnya next, next to karena tidak ada tidak ini tidak ada pemisahnya, temboknya jadi jadi satu, ya, nggak apa-apa, karena memang rumah sekarang ada yang kayak gitu. Gitu ya, adik-adik, ya, coba nggak usah banyak-banyak cari ini aja. Ada across, beside, behind, in front of, sama next, next to, itu aja dulu, ya. Nanti besok kita, kita ini nanti latihan yang yang bawah ini sambil nanti kita ngomong yang rumah kalian, ya, Nanti kita latihnya pakai ini, ya. Gitu ya, adik-adik, ya, bisa dipahami, ya, sunset sama ini, ya. Uh, Rafid ya ingat ya di, di kelas Mas Bakti itu jangan takut salah jangan takut salah Mas Bakti teriak itu bukan karena Mas Bakti marah karena memang suaranya Mas Bakti itu kayak gini ya, Mas Bakti orang orang Surabaya jadi ngomongnya itu agak agak kencang itu ya oke ya Rafid sama Sanca ya uh, Silahkan ada pertanyaan lagi mungkin Rafid sudah ya tadi bagaimana di belakang bahasa Inggrisnya P P high kalau depan apa? In front, in front of, in front of itu depan, ya. Oke, kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Ravid? Oke, kalau nggak ada, Mas Bakti tutup dulu ya. Kita ketemu hari Rabu, ya. Nanti hari Sabtu juga ketemu lagi, ya. Nanti kalau mau, kalau udah puasa, mungkin kelasnya cuma satu jam aja, nggak usah lama-lama. Mulainya jam empat gitu ya, jam empat sampai jam lima. Soalnya nanti kalau jam lima, kalian sudah persiapan ini apa? Persiapan apa? Persiapan mungkin persiapan buka ya, atau kalau misalkan nanti kita kalah jam empat mau ngaji dulu, berarti mulainya jam tiga nggak apa-apa kan? Karena sekolah kan, kalau, kalau puasa kan jam dua belas sudah pulang dong. No? Kalau sekolah nggak, nggak nyampe siang kan? Nah gitu ya, adik-adik ya. Eh, kita saya, Mas bakti tutup dulu ya. E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat adik-adik ya, sampai ketemu hari, hari Rabu. Good luck ya, have a nice day.